Yo what up gang? balik lagi di channel gue detektif slot dan ya. si slot gacor hari ini oke di edisi slot gacor hari ini ya gue bawa mau gue bawa modal 264.000 dan ya, aja kita gasan ngetik HP nya ya Woy, ini ngomong-ngomong gue main di debatingan 4.000 ya oke ini <tuh> ini di edisi slot gacor hari ini isinya apa guys ya cukup cukup bikin penasaran ya oleh karena itu tetap bersama gue jangan di skip-skip ya apalagi buat kalian yang mau ngikutin polanya ya jangan di skip-skip takutnya polanya ter-skip satu aja polanya tidak bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut lagi di spin cepat 10 kali ya. Oke. Eh di sini gua mau informasikan ya, kalau gue masih setia bermain di gameplaynya Retro 777 guys ya. Situs paling gacor dan terpercaya. gue menang berapa pasti dibayar di sini saya. So Jebret kali 6 Oke okay, mantap ya Penting ini ya Tambel ya, Gila diangkat lagi kali 10 Wah ini fix sensasional Gini kita guys ya Wah ini pecahnya mantep banget ini Tambel 39 ribu dikali tambah coy ya Udah langsung jebret di luar ini Dikasih sensasional 627.000 ribu coy Wuh gila, gila gila gila Ini pembukaan yang memang Makanya ini guys ya Ini kenapa gua demen banget situs ya Ini nih ya Ini nih yang selalu bikin gue itu kayak mantep lah ya ini pro, baru mulai aja ya belum masuk ke pola serius ini udah masih pemanasan aja ini udah dikasih begini ya oke mudah-mudahan kemenangan satu ini masih belum bisa dijaga jangan sampai disedot ya oke tapi dengan pola kita pola racikan yang gue bawakan hari ini gua yakin pasti enggak ya oke <tuh> ini gua langsung gas ke pola selanjutnya di spin turbo 10 kali say. udah oh ya ini satu lagi nih guys ya Gua mau informasikan buat kalian semua nih ya kalau kalian bingung cari uh, bingung rakit pola ya, atau raci racik polanya gimana guys ya uh, ini gua punya grup telegramnya dimana grup ini langsung diarmikan oleh Retro 777 guys ya Nah jadi kalau kalian mau join di grup telegramnya linknya ada di kolom komentar ya jadi bisa klik linknya langsung join langsung gaskan uh, gabung bersama gua di grup telegramnya sana juga ada abetan pola satu kali 24 jam coy ya juga ada informasi-informasi jam berapa gacornya jam berapa gacornya guys ya Ya itu benar-benar informasi apapun yang disajikan di grup itu bermanfaat buat kalian semua ya oke okay. karena di sisi lain gue juga pengen kalian profit juga ya, ini petirnya waduh di skip ya ini kalau kalian perhatikan detail ya guys ya ini petirnya memang dari tadi banjir banget ya dan tambelnya juga bagus ya hanya aja sekarang ini kakek ini suka ngepreng ngepreng ya. ya ini gimana caranya kita ngeprengin kakek ini ya pengen gue balas juga nih kagetnya asik kita aja di prank nih jadi kita kasih lagi ke pintu 10 kali ini oke okay. tuh tampilnya bagus tuh, <tuh> oke okay, masih belum ini guys ya masih yang yang meledaknya baru satu ya guys ya oke okay, ini kita coba gaskan lagi di pola selanjutnya <tuh> ini sebentar nih guys ya ini gue coba mau coba terka dulu ini guys ya ini gue coba racik dulu polanya ini kita ke spin cepat 20 kali guys ya gue coba tarik panjang dulu ya kalau di 10 10 10 <tuh> takutnya RTP nya terpotong guys ya jadi gue coba tarik panjang ini dan gue punya satu trick and tips lagi nih guys ya ini ini sebenarnya sering banget sih yang gue bilang ke kalian semua ya, apalagi kalau yang udah masih, apalagi yang penonton penonton setia gue lah ya. Tapi buat penonton penonton baru ini ya, ini gue sering-sering bilang sih. Uh... <kuh> kalau namanya game itu guys ya, namanya game itu pasti ada cara mainnya guys ya. Game apapun itu pasti ada cara bermainnya dan ada pasti trik dan tipsnya guys ya. Jadi di game yang satu ini, Gates of Olympus ini, uh... gue punya trik and tipsnya ya, gimana triknya, eh, gimana trik and tipsnya. Itu kalau udah profit guys ya Kalau udah cuan Ini budaya budayakan langsung tarik dana guys Kenapa takutnya akun kalian itu terdeteksi kemenangannya Jadi kemenangan kalian itu bisa disedot ya Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan sangean ya Jangan nafsuan ya Kalau sudah profit budayakan tarik dana Amankan kemenangan kalian ya Jadi kalau kalian masih mau main lagi silahkan Wih gila Jadi kalian bisa Kalau masih mau main lagi ya kalian tinggalkan sedikit modal Atau sedikit saldo kalian buat putar-putar lagi guys ya atau nih, atau nih ya, bila perlu kalian daftar akun barunya ya, kenapa? Supaya akun kalian itu masih bersih ya, kinclong ya, nggak terdeteksi kemenangannya guys ya. Jadi dengan akun baru yang mudah-mudahan kalian bisa profit, bisa cuan lagi ya. Jadi tipsnya begitu itu ya, yang mudah-mudahan tips yang gue bagikan ini bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, ini kita coba gas lagi di pola selanjutnya. Ini spin turbo spin cepatnya gue matikan. <tuh> ini lewati layarnya gue centang ya ke 20 kali lagi nih waduh skecon kurang satu nih ya Oke okay, ini tadi uh, sudah cukup bikin profit ya sudah cukup bikin cuan ya kalian gue coba gue coba cari skecernya wih anjir perkaliannya coy dua kali di skip ya Petir petirbirnya tadi yang tadi kali 10 ya ini kali 20 sayang banget Nah, ini gue coba uh... Mau coba bujuk kakeknya ya biar dikasih sketcher ini guys. Tapi kalau misalnya nggak dikasih sketcher ya ya kita nggak bisa berharap terus dong dengan sketcher ya. <tuh> Oke, okay, masih di skip. Oh iya buat kalian semua nih ya, buat kalian semua lagi nonton sampai di menit ini, sampai di detik ini ya. thank you banget guys ya, gua sangat berterima kasih, dan satu lagi nih guys ya, thank you banget buat kalian semua sudah klik video ini, jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu, uh, dibantu share ke teman-temannya sekiranya banyak sloter kayak gua juga guys ya, dibantu subscribe dan ya, jangan lupa juga nih, nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari detektif ya, oke ini gue langsung bayar aja, bayar aja di spinnya, ya gue buy sketch di TV, bettingan 4.000 ya, ya bener-bener skacer satu ini bisa bawa cuan ya bisa bikin jackpot ya Oke okay. jadi kalian yang lagi nonton jangan lupa dibantu subscribe-nya guys ya karena gue selalu aktif ini gue selalu aktif tiap hari uh, gue selalu tiap hari bagi-bagi pola gue guys ya pola racikan gue ya ya bener-bener setiap video updatean gue ini bermanfaat juga buat kalian semua yang lagi nonton amin amin amin oke okay tuh mantap banget ini ya hari ini memang sepertinya gacor-gacornya guys ya. Dan kebetulan nih guys, ini kebetulan banget ini ya. Kalau gua diinformasikan ya, gue diinformasikan kalau jam 10 malam hari ini lagi gacor-gacornya guys ya. Dan ya iya, gua mainnya jam 10 malam ya. Karena di sini itu cenderung jam 10 malam gacor guys ya. Gua udah perhatiin itu sih. Jadi cenderung di sini tuh jam 10 malam gacornya guys ya. Ini di sini kita dikasih nice 9, 94 ribu lumayan tapi kita nggak bisa belum uh, gua masih belum bisa lega ya, belum bisa bernafas lega ya. Kenapa? Kita belum balik modal coy ya. Tadi kita bayar spin itu di 400.000 ya. Jadi di sini di sini itu kita belum balik. Eh ya Oke, okay, 15.000 kali 10 langsung dikasih 154.000 ya. Dikasih mega kita di sini coy. Tapi masih belum bisa bernafas lega coy ya karena kita belum balik modal. Ya, ini harusnya dapat sensation Ini gua... harus sensa lah ini ya. <coughs> Kalau sensa satu kali lagi ini pasti bisa balik modal nih, guys. Ayo oke, pecahnya mantap. Kaca yang oke, okay, mantap dekat Waduh, diangkat lagi sama kayaknya ini tambah 18.000 dikali 15 ini langsung jebret lah, guys. Waduh waduh waduh ini kayak padahal gua barusan bilang ya dikasih senjata pasti waduh anjir anjir anjir ini dikasih beneran langsung sensasional lagi, guys ya kalau gini udah bernapas lu uh, udah bernapas lu gak gua guys kenapa ya ini udah balik profit ya udah balik modal kita ya bukan balik profit sih maksudnya balik modal guys ya tadi kita bias punya 400.000 ya ini kemenangan kita sudah 500.000 guys wih anjir, anjir anjir dikasih lagi tambahan lima spin gratis ya cuy. gila ini memang wah gila gila gila gila Tambah lagi dong, meski satu ya. Melonjak dikit, nggak apa-apa guys ya. melonjak itu gosok banyak-banyak kali. Kita ambil yang mantep coy. Cincinnya, oke, dipecahin cincinnya. Angka lagi dong, kek. Aduh, sayang banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting dikaliin ya, yang penting udah konek di sini. Dikasih lagi, sempasional guys ini kita pecah di dalam kita guys. Wuh, gila-gila-gila ini, langsung dikasih 300. Waduh, waduh. Ini gue sampai Gue sampe shaking guys ya, ini adre adre adre adrenalin gue terpancing banget ini guys, gila gila Wah ini sketser satu ini bisa tembus berapa ini guys Wah ini tambahnya memang darita di luar binasa guys ya ini gila mantap banget Tambah 24.000 dikali 20 jabrak lagi dong Gila gila pecah lagi coy dikasih 492.000 lah Udah 1 juta ini guys Waduh ini memang ya. Ini makanya gue rekomendasikan banget buat kalian semua. Langsung gaskan aja di situ retro 777 guys ya. Ya ini nih buktinya ya. Ini udah bukti banget ya, buat kalian semua ini. Anjir ini kalau udah kayak profit gini. Memang enak langsung cow aja guys ya. Takut di lagi nih guys ya. Waduh. Oke lah. Kayaknya gue mau cow aja guys ya. Ini udah mantap banget sih profitnya. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian. Sekian olantik api hari ini. Adios.